halo teman-teman kembali lagi di channel saya Surya Prayatanto. Nah di video kali ini saya akan meng, apa ya, memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa uh, rel yang di tengah-tengah itu beneran masuk buat wesel di sana tuh. Nah itu wesel tangkau yang banyak pekerja tuh. Terus ini nya bongkok ke sana ada wesel Inggris di sana. Nah, ya, tuh. Jadi rel yang di sana itu yang ini satu ini 1, ini dua, ini 3 yang yang ketiga nama sana tuh agak tepi-tepinin. tepi lebih kurang ya 50 cm lah. Agak ditepiin. Nah, di tempat buat mesin veselnya itu sudah di semen. Nih, semenya, semen blok. untuk rel yang tengah itu yang wesel dari mana dia? Dari peron utara atau peron selatan itu, korel hilir itu belum aktif. terlihat lihat? Oke, saya ke sana aja biar kelihatan terlihat di sana tuh masih masih usang gitu belum ada tanda-tanda lewat. Nah. masih karatan ke sana tuh ke arah Purwosari dan ke sana tuh ke Selabana di sana itu ada kambingas ini yang baru. Dan besi yang kemarin saya mau untuk sudah dicopot. Nah, ini bekasnya. Bekas las-lasannya. Ini Sudah dicopot, dah dilas, Las apa ini? Las, las. Terus nanti tak cantumin. Saya kurang tahu soalnya. Nah, dilas juga. Dan di dekat weselnya menemukan benda sejarah tempat buat kawat narik apa ya mana, sinyal manual gitu sinyal L, eh, apa dia? Ya sinyal manual. ini nah, tempat buat kawatnya masih ada loh di sini. Berarti sama ini ya tertimbun di bawah tanah-tanah nah, ini. saya lihatkan dari sini aja ya. Coy. Uh, nih. Ini tempat buat dinamonya Di sini satu Di sini satu Di sini satu Di sini satu Sama di sini Nah di sini tengah sini Sama tengah sini Lalu dari sana Kawat Kawat sinyalnya Terus ke sini Terus ini sini Nah ini kemungkinan besar nih Bekas dapat sinyal muka Bersana. ini nanti kalau saya lihat dari sini kemungkinan besar di peron utara akan dia dielektrifikasi juga sana soalnya coba banyak pasangin tiong Ella di perantara yang arah ke Semarang sana. Saya rekamnya ya sama di JPL 94 Pasar Nongko. Nah itu. Oh ya, ini sama kayak ada yang berubah duluan di sini. Lu di yang elektrik ini kan ada kabel dari situ ke situ. Oh, tiang sana tuh. Nah, ya, kabelnya tuh udah di si mesin tanah. Nah, lalu pipa ke sana. Nanti tembus langsung ke di Sana, itu kabelnya tuh udah dapet. Oke, selalu kabelnya ini kan benda lagi berkereta lewat. Ini bekas kaplenya. Ini banyak rel nih. Ini. Jadi terus kian dulu teman-teman video vlog saya kali ini.